Ya, pertama-tama kita buka dulu 8 baut di bagian kanan bodinya. Kita lepaskan penutupnya hanya di bagian kanan saja, bagian kita tidak susah dilepas. Lalu buka arang kalian di negri dinamo. Usahakan lepaskan dulu semua komponennya lihat apabila ada yang menghitam atau ada yang keset atau macet Oke, di bagian arang itu kita hampas di bagian angkernya yang sampai mengkuning dengan ampas P2000 dipisahkan sampai kuning tapi jangan sampai terkikis pasangan kembali dengan hati-hati ya teman-teman kasih stempet sedikit kalau di sini sih udah ada bagian bodi kanan mungkin bekas pemakaiannya juga Bahwa itu mungkin kalian harus benar-benar rapi ya jangan sampai belepotan ke mana-mana pasangkan dengan pas lalu putar dengan tangan apabila macet berarti mungkin itu belum pas dudukannya. Atau mungkin ada yang mengganjal di situ ya. Lihat-lihat lagi, barangkali ada yang belum pas. Kalau di sini sih saya si rasa ini sudah cukup pas ya. be pasangkan bagian tonjokan, pengubah tonjokan kalau mau gitu. misalnya karena bisa kalau menggunakan tonjokan seperti itu ya kita periksa arangnya, ternyata ada bagian satu arang ya untuk perputaran ke kanan, karena ini boardnya adalah bisa bolak balik bisa putar kanan bisa seputar kiri jadi yang habis identik yang putar kanan di sini saya coba untuk mengganti dua-duanya walaupun untuk putar kiri itu masih ada sih buang bukannya adalah cukup congkel dengan abeng min di bagian belakang dudukan arang tersebut lalu keluarkan mudah oke kita bersama lama kayaknya akan diganti ini wih, loncat tekan berangka lima macet Oke okay. Oke okay, Mari kita pasangkan kembali kita okay, setelah pasang kita tes dulu tanpa menggunakan penutupnya dulu ya tapi pelan-pelan jangan -pelan. terlalu kuat Oke okay, sudah berputar mantap kita langsung pasang bodinya teman-teman Oke lalu kita dicek kembali ya kita Pasang baut-bautnya semua ada delapan ya lupa hanya di bagian kanan saja Oke itu beres cek dengan menggunakan ampas ya biar kelihatan pakai ini jalan atau tidaknya oke mantul keharian ini kita sukses kalau suka video ini jangan lupa like comment dan subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga atur nuhun